Waspadai Pound Sterling Yen sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan Pound Sterling Yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga pound sterling yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 149.80 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 149.22. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212